tapi perwujudannya itu sama semua perempuan atau macam-macam mas, oh, Jadi, ada, yang ada yang cerita berbentuk anak kecil, ada yang mau perempuan, ada yang buah ada yang bukan hancur, macam-macam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kandang Pengi Ofisial. Malam ini kita kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman pribadinya pada saat bekerja sebagai tenaga medis. Yuk kita lihat pengalaman apa saja yang pernah dialami ketika sedang bekerja ataupun sedang tugas di luar kota. Ya selamat malam dengan Mas Sajuar. Selamat Selam. malam Mas Roland. Gimana sehat mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Lagi lepas piket? Iya lagi lepas Oh ya Gimana mas? Awal cerita mau dimulai dari mana dulu nih? Soalnya katanya Mas Ajuar ini Ketika tugas ataupun sedang berada di luar kota Pernah mengalami kejadian hal-hal gaib atau hal mistis Di tempat kerjanya maka jadi waktu itu gimana posisinya maksudnya? Posisi waktu itu praktek ya? hmm kita itu dibagi empat kelompok laki-laki dua -laki perempuan dua pada saat itu awal mau masuk praktek kan kita harus ada pembukaan hmm. di aula nah, ada salah satu teman dari teman saya itu kelihatannya mempunyai kelebihan lah ya oh kayak ya. indigo gue kayak gitu ya, ya. Nah, tapi di situ dia nggak mau ngasih tahu bahwa di tempat itu memang ada suatu hal lah yang ganjil hmm. ya kadang biasanya malah bikin takut ya maksudnya iya, jadi lebih baik diam lah tapi saya perhatikan maksudnya perhatikan temen nanyain kenapa enggak papa akhirnya lama-lama dia kayak semacam orang ketakutan dari cerita tadi pas peratas lagi ada pembukaan hmm. maaf kalau ini maksudnya posisi di Uh, daerah atau maksudnya oh, di rumah sak rumah sakit dalam? di rumah sakitnya di salah satu rumah sakit Bandung oh di daerah di daerah Bandung okay. tadi saya ada saat praktek ya iya masih masih praktek waktu itu nah, akhirnya kan lanjut lagi ke tadi cerita tadi akhirnya teman mau ngomong pada saat di aula kayaknya, hmm. saya melihat ada beberapa Kayak semacam hmm. makhluk gaib katanya berbentuk kayak perempuan di langit di atas yang yang yang anak yang bisa ini maksudnya iya, uh, baru cinta itu baru cerita ke beberapa aja sih, teman terdekat aja. Gak berani cerita ke semuanya hmm. karena apa takutnya. Yang lain juga pasti masa takut, masa ya. takut. ya udah, nah udah ya. Abis itu udah kita udah selesai praktek. Nah, akhirnya kita kan memasuki kamar diberitahukan hmm. oleh kaya semacam ibu asrama. Oh, itu uh, maksudnya memeksa apa? Kontrol semacam mes, mes jadi oh, sediakan uh, sediakan mes, dan di situ mesnya luas. Uh, ada beberapa tempat tidur hmm. yang kayak semacam mes, -ter. apa sih polisi kayak gitu hmm. lah. Uh, di situ ibu mes juga nggak ngasih tahu hmm. bahwa tempat di sini itu seperti ini, cuma hanya nunjukin nih tempat tidur kalian. udah gitu hmm. Nah, ini udah kita masuk, nggak ada aturan omongan harus sopan atau gimana ya. Kita udah seperti biasa lah, hmm. seperti biasa layaknya praktek di rumah sakit yang lain. Hmm. Setelah udah kita udah minum satu hari besoknya mulai praktek-praktek itu hmm. belum ada kejadian apa-apa? Belum kejadian aneh-aneh. Masih masih apa. belum dilihat eh, ini. masih belum. Pada saat hari keempat lah kalau nggak salah. Hmm. Hari empat itu ada teman yang datang kita begini-begini. Itu teman maksudnya? Beda yang bukan. Beda Bok, iya beda beda lagi. Jadi, jadi setiap temen kelompok itu mempunyai cerita yang masing-masing oh ini dengan kelompok yang berbeda? Bang. iya yang berbeda, jadi ada beberapa mahasiswa kayak dibagi lah kelompoknya berapa orang jadi mereka itu mempunyai cerita masing-masing pribadi saya belum belum ngalamin karena belum saya dapat jatahnya di malam. semalam jatahnya, jadi pas pada saat saya mulai dunia semalam teman temen ngomong, awas hati-hati gitu, kalau ya. di ruangan pertama praktek itu di ruangan menyusui hmm. oh ya anak iya. bagi eh, teman-teman kandangungi jadi masa luar ini yaitu sebagai perawat ya mas ya iya, nah, sebagai perawat jadi perawat kebetulan sedang praktek mendapat tugas di luar kota daerah Bandung jadi kejadian ini di rumah sakit masa luar iya. tidak lanjut lagi nah pas eh. pertama praktek itu dapet di ruang ibu dan anak menyusui hmm. awalnya sih nggak jadi nggak ada nggak ada keganjilan lah ya lah. kalau kondisi rumah sakitnya sendiri maksudnya itu bangunan lama atau gimana? Wah, kalau masalah dilihat dari bangun memang bangunan zaman zaman Belanda lah. Oh, ya, ya. memang di situ juga lihat dari jendela jendelanya hmm. juga gede, gede banget. Terus bangunannya berturut semua. dia hmm. ya, memang kelihatannya juga angker sih. Tapi kita nggak punya pikiran ke situ ah, lah. Iya, gitu. iya. Nah pas mulai masuk di ruangan tersebut hmm. khusus untuk e, para praktek kan beda ruangannya kita hmm. di belakang. Nah, ruangan untuk menyusui itu ada di tengah. Hmm. Nah, pas bagian depannya itu khusus untuk perawat dari rumah sakitnya. Hmm. Dan dari situ, perawat juga gak ngasih tahu bahwa di sini aturannya harus begini ya, gak, gak ada informasi apa-apa. Gak -apa. ada yang cerita sama itu. Hmm, gak ada yang cerita, jadi kita enjoy-enjoy aja, bercanda. Hmm. Akhirnya ada temen salah satu pengen ngopi. Hmm. Ayo ngopi, bro. Temen praktek maksudnya. Hmm, praktek yang sekelompok. Ya, hmm. ayo ngopi pas ngopi keluar jam sekitar jam 2 jam satu jam satu jam 2 lah hmm. kita keluar enjoy aja sih keluar hmm. cuma kata temen nyawel nyolek itu katanya di ruangan menyusui ada ibu-ibu hmm. lihat oh iya ada hmm. saya pikir ibu-ibu itu ibu-ibu emang pasien di situ yang menyusui anaknya hmm tapi kita nggak berpikir lagi nggak berpikir bahwa itu jam 2 malam gitu kan? Iya. Emang, dia aturannya, malam -malam ya, malam ada. emang aturannya kan ada batasannya. itu harus jam berapa jam berapa? Jadi Kita sebagai orang praktek ya jadi bodoh amat lah mau siapapun. cuma dalam hati kok malam malam ada ya perempuan yang menyusui. Karena kita penasaran, nyaporin ke ruangan perawat terpisah. Hanya atur. waalaikumsalam. Luarlah perawat siapa mas? bu mau nanya ini kok di ruangan menyusui ada ibu hmm. ibu ya lagi menyusui hmm. ah oh, yang bener iya bu ah oh, enggak percaya kalau ibu enggak percaya yuk saya itu hmm. ada pas saya anter sana ternyata udah enggak ada mas. pas balik lagi gak? iya udah enggak ada kayaknya saya kaget tadi ada bu hmm. kita berdua hmm. kan lihat sama hmm. orang orang itu nyatanya enggak ada orang ibu aja ini kunci gitu hmm. oh, ya. tapi siapa bu? ya katanya Cuma halusinasi, apa halusinasinya ah. aja oke lah nggak apa-apa ada masalah, udah, ya, setelah itu ada teman perempuan hmm. lewat wa cepat pulang, di sini banyak suara-suara yang aneh-aneh, banyak suara-suara yang aneh-aneh, ya, takut, apa? jadi kita pulang, tapi setelahnya pulang di ruangan tuh nggak ada kejadian yang aneh-aneh, hmm. sampai besok paginya selesai praktek, ya. Tapi yang dinas-dinas dinas yang lainnya juga sama kejadian malam itu tuh pada cerita. Pasti malam yang sama ya? Iya. Masanya? Jadi ruangan ini ada begini, ini. Oh berarti maksudnya setiap ruangan itu? Iya juga? di setiap ruangan itu pasti ada kejadian yang dia. Kadang-kadang maksudnya kalau dalam uh, apa ya kita berbicara di rumah sakit ataupun suatu tempat, kadang cuma di tempat tertentu. kalau uh, ini di, di semua tempat? Di semua tempat mas. Makanya kita juga, wah ini rumah sakit benar-benar angkernya luar biasa loh tapi perwujudannya itu sama semua perempuan atau? macem-macem mas oh, ada, yang ada yang cerita berbentuk anak kecil ada yang mau perempuan ada yang bahkan yang mukanya hancur hmm. macam macem lah nah pas saya terakhir di ruangan itu terakhir hmm. kok, ada yang habis melahirkan jadi habis melahirkan kita kan uh, bersihin bayinya iya. Tiba-tiba ada seorang bidan Ya semacam kayak bidan ya Tapi kayak nah. aneh gitu loh hmm. dan bidan itu tuh kayak Nggak sedikit bicara gitu kayak hmm. orang aneh haya. Saya pikir ya bidan Kita hmm. tolong ini itu segala macem Eh pas saya nyari bidan tersebut udah nggak ada Dan bayi itu juga hari arinya nggak ada Hilang-hilang Ari-arinya hilang hilang hari harinya hilang ya si yang perawat asli di sini juga yang di ruangan itu tuh kaget akhirnya di kemana hmm. Gak tau Bu Tapi ada... kan berarti maksudnya kayak usil ya maksudnya usil banget Mas. jadi benar benar usil hmm. banget di situ jadi lama lama akhirnya ada saya kan cerita bahwa tadi ada bidan yang ke sini matrin hmm. bani hmm. terus bawa kayak semacam baskom hmm. lah ya hmm. yang berisi hari, -hari. omongnya dibawa mau hmm. di apa kasih ke keluarganya hmm. Orangnya kayak gimana ya, saya jelasin orangnya pakaian-pakaian kesana pendek, Pakaiannya putih semua, hmm. tapi orangnya kayak bule Ini disitu boleh, kaget. Itu sih bukan perawat sini, gitu. hmm. ya. Kayak gak tau, saya makan bukan karyawan disini, sayang. cuma hmm. orang, -orang kaget, kan? hmm. Aduh, gimana ya? Akhirnya ngomong sama keluarga. Keluarga hmm. juga gak ngerasa. Ada hmm. tapi alhamdulillah bayinya nggak apa-apa. Selamat berganda di Mas ya. Enggak Nggak kenapa-napa. Ya udah cerita, lama-lama si ibu ruangan itu tuh yang baru-baru cerita. Cerita bahwa di sini tuh dulunya seperti ini, hmm. ya. Kalau zaman-zaman dunia, banyak pembantaian, pembunuhan, atau e, maksudnya mancomandan pembunuhan itu ketika rumah sakit itu udah jadi, atau sebelum rumah sakit ada bangunan rumah sakit jadi, Mas. Jadi di rumah sakit itu emang di situ jadi, dijadikan tempat pembantaian. Ya. Oh, Waktu zaman dulunya hmm, gitu. zaman dulunya Memang sih banyak versinya berbeda-beda cuma hmm. yang dari pihak rumah sakit yang saya dengar dari pihak rumah sakit hmm. seperti itu ceritanya nah, Ya kan kita udah selesai nih praktek di ruangan hmm. itu, pindah lagi ke ruangan anak hmm. Ruangan hmm. anak kita juga nggak mungkin langsung dinas malam kan pasti hmm. ada shiftnya, hmm. siap, siap pagi, siang, malam nah pas sip siang mah nggak ada masalah nah, paling sih siang aku apa sih uh, pas pulang jam 9 malam nih hmm. kebetulan teman saya yang bertiga ini udah pulang udah pulang duluan karena saya punya laporan yang hmm. belum selesai hmm. jadi saya konsultasi dengan pihak ruangan bahwa ini tugas laporan saya saya pulang jam ya sepuluh pulang saya itu sendirian ya belum ada rasa takut lah hmm memang di rumah sakit itu lorongnya seperti apa ya panjang lorong melihat lampunya aja udah ngeri ya rumah sakit dulu itu uh -uh. nah jalan tapi saya itu merasa kayak ada orang ngikutin Nengok lagi ke belakang nggak apa sih bahasanya kalau orang harus di bangsal apa sih namanya Iya, bangsa, bangsal bangsal ya kayak di bangsal panjang sekitar bangsal panjang tuh ada bangsal seratus dua 200 lah so. kita jalan jadi saya pulang mau menuju ke asrama hmm. dalam perjalanan ya enjoy aja sih nggak ada rasa. nah setelahnya mulai rada rasa takut merinding hmm. tuh lewatin aula aula yang waktu awal mau pembukaan hmm. itu disitu, mulai ada rasa takut itu tuh udah ngerasa, badan kayak berat gitu. wah udahlah eh, pengen lari gitu hmm. nggak tahan aja Pas ada di samping aula itu ada pohon beringin yang gede banget. pohon udah tua banget tuh. Di situ saya itu mulai jatuh bangun. Karena Pas saya nengok atas ada perempuan yang lagi duduk. Kok oh, ngeliatin? Iya, maksudnya. Lihat, ngelihat. Berarti nampakin diri, nampakin. Lari. Setelah berapa hari di prakatanya? Itu tuh setelah hari ke tujuh hari ke tujuh Saya lari gak tahu lari. Wah, tak lompatin semua. Kalau ini apa dari perwujudannya maksudnya muka badan muka sih nggak jelas ya Mas cuma pentas wananya. Heeh yang saya lihat itu cuma hanya rambut panjang hmm. jadi pakaiannya kotor kayak sobek-sobek hmm. eh, gitu lah Tapi Bu ini muka nggak nggak nggak terlalu jelas waktu itu. Karena saya juga merasa udah lihat itu aja udah takut lari lah. Cuma alhamdulillah ada teman berdua hmm. lagi mau keluar. Ada teman nyamperin. Ada nyanperin. apa? Ini hmm. ada yak anak Itu yang mau keluar jadi nggak jadi keluar. Karena <tuk> takut. Iya, <tuk> iya. Ya. Yang benar, iya, memang hmm. itu pohon itu tuh. Wah, ya, jadilah keluarnya. Hmm. Ya. Udahlah. Masuk ke dalam. Cerita tuh sama teman-teman yang lain. Nah, akhirnya teman-teman yang lain juga pada ngomong berani cerita ya. saya cerita tuh. Oh, iya aku juga. melihat ini ini itu juga mati. Benar, ruang anak apa? Ruang, ruang bedah, ruang dalam. Jadi semua anak-anak tuh melihat setan tuh yang lebih parah katanya di ruang bedah tapi saya nggak dapet tuh ruang bedah ruang bedah itu bener-bener katanya nampak ini bener-bener ada bau dan sedikit berhingg tapi ya emang ini juga masing. udah gitu, -gitu, gitu nah soalnya kalau apa ya rumah sakit itu bener-bener dari Smart segala apa segala macam hal kejadian ya misalkan ada orang kecelakaan hmm. atau hmm. meninggal ketika pada saat misalkan hmm. ya entah habis operasi atau iya. orang kan segala macam berkumpul di situ di situ barangkali kan bisa dimanfaatkan oleh jinnya menyerupai itu atau apa cuma ini iya. uh, cerita dari pengalaman dari nasib kita sendiri langsung ya karena ditambah juga disitu situ kan masa lalunya sangat kan kalau hmm. cerita masa lalunya juga rumah sakit pernah barangkali ada saya apa ya kemit atau kayak gitu ada mas jadi Komit itu juga belum cerita, jadi belum belum ada cerita dari komit yang tapi, suka bersih bersih. Tapi lah. sempat nanya maksudnya. Kita nggak terlalu nanya sih karena Mas. mereka juga kayak komit itu nggak kayak nggak peduli lah hmm. nggak aman, gitu. Mungkin yang udah di situ udah biasa sih maksudnya hmm. udah. Nah itu kalau kadang nah, kayak gitu di siang hari pemalangan keseringan tuh malam. Seringnya malam. Kalau kalau siang sih karena banyak orang ya hmm. banyak orang yang pada Menjenguk hmm. atau pasien yang berobat jalan Jadi terhalang dengan itu mas. Kalau malam tuh mas, mas Situasi rumah sakit itu kalau habis isa aja itu udah sepinak Berarti gak ada jam besok malam ada Jadi jam 7 udah tutup gak boleh hmm. Kita pun sebagai orang praktek atau perawat juga udah gak boleh keluar Sebenarnya kalau aturan hmm. di situnya anak kita namanya juga Pengen ngopi, e, iya, benar ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, tuh ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen kita pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen ngopi, pengen pengen ngopi, pengen ngopi, setelah udah di napak iya. Jadi setelah cerita macam-macam gitu. Tapi misalnya kalau pas posisi rame-rame mereka nampakin maksudnya gak nampak. enggak. jadi nah itu dia, Mas. Jadi misalkan kita di sini dua orang. Ya. Ada nampak apa sih kayak denger suara orang nangis gitu. Bahkan kita tuh kayaknya ditakuti tuh bareng gitu. Kita WA, ketemu di tengah. Lari, ya udah. Jadi di sana lari, dari sini lari, lari, dari sana lari, ngumpul di tengah. Ada apa nih? berarti apa ya, aura ininya tinggi banget, gede banget ya? auranya gimana ya? kita tuh misalkan kayak punya tujuan pengen lihat rumah, apa uh, kamar mayat iya. itu sebelum nyampe kamar mayat tuh kayak udah ada yang halangin haun apa ya aura yang nahan gitu udah gak usah ke situ gitu, nah, ada pernah ngalamin akhirnya udah ya, kita ngopi di luar ngopi di luar pulang-pulang jam 3 pas jam 3 Ya, udah mencari lagi balik-balik ke ruangan masing-masing Nah di situ mulai temen nih ada yang lari ke sana nggak tahu kemana ada yang sampai bahkan balik ikut ke ruangan kita nginep ada jadi nggak berani pulang ke ruangan masing-masing karena emang ada Iya ada. ada salah satu tempat kayak eh, semacam eh, tempat oksigen Di situ dinyatakan bahwa emang banyak, di situ banyak setan pusatnya udah di Iya di situ pusatnya jadi temen tuh ada yang mau masuk ke situ juga mau lewat situ tuh udah gak ada yang berani mas gak ada yang berani berarti tempat-tempatan kabung tabung langsung di ya? iya tapi nggak oksigen di situ ya nah, malam itu udah kelewat sampai pagi kita punya cerita lagi setelah tiga hari kemudian ya malam pas... biasa aja kayak gitu malam ah. apalagi malam jumat ada cerita malam jumat saya belum kebetulan pas malam jumat saya nggak pernah datang nih malam berarti kami sih pagi yang siang ya kebagian nah setelah mendekati hari-hari berhentinya praktek hmm? saya dapat jenis malam terakhir ya ini di ruangan anak tersebut ini ada salah satu ruangan VIP hmm? kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang praktek yeah. ya. kita nggak tahu dulu ruangan tersebut bahwa ruangan itu khusus tidak boleh dimasukin oleh siapapun bahkan di, di pintunya nggak ada tulisan dilarang masuk nah, atau apa kita masuk aja, enjoy masuk Berarti di dalam gak ada siapa-siapa? Gak ada siapa-siapa Nah setelah kita masuk, kedua sama temen nih, laki-laki Ada sopa, ada kacarian Gue hmm. pikir, kok oh, di rumah sakit nah, di itu, ayo -ayo. itu, di akhirnya kok ada dan Gak nah, apa masalah. tuh ya Ah, udah lah, gak peduli gitu hmm. Jadi kita santai Datanglah dua orang, temen perempuan Nanyain toilet kata toiletnya di sini, ada itu katanya, ruangan toilet ada teman perempuan mendorong keras masuknya uh. kita juga nggak tahu bahwa pas masuk di situ, entah ada orang masuk duluan atau tidak ya, pas masuk ke situ, kita nyander-nyander di sofa akhirnya pas si teman perempuan itu masuk ini, nanyain, ada orang nggak nggak ada jawaban udah dulu, barangkali ada orang uh. Ada dapat dua menit, nggak keluar-keluar juga tuh di WC, dari, dari, dari, dari di toilet. Kalian temen nyuruh, eh katanya gak gue udah nggak tahan, hmm. katanya. kecil banget nih. Akhirnya sih, inisiatif saya, nggak Permisi, ada orang nggak? Ada jawaban? Hmm. Perempuan, dengan suara yang halus, hmm. ada, oh, ada. Udah, kita duduk lagi. Cuma hmm. anak perempuan ini udah gak tahan banget. Hmm. Oh ya, oh gelisah, hmm. bisa karena nahan kayak kencing. Ya. Hmm. Sabar, sabar. Ada teman satu lagi nih, cowok penasaran katanya. Nih, ya. masa iya? Tadi tadi gak ada orang masuk, tiba-tiba hmm. ada orang. Hmm. Akhirnya akhirnya teman nanya, lagi, pas sebelum pengen ngetuknya aja, pintu kebuka sendiri." Heeh, hmm. karena di situ gak ada siapa-siapa. Oh, -siapa. kosong Akhirnya saya lari duluan, hmm. yang cewek perempuan nih tinggal di belakang, Yang kejadian lucunya itu temen satu tuh kencing di celana, saking takutnya <laughs> saking Takutnya, takutnya. Hmm. sampai bilang, "Kenapa ditinggal sampai kencing di celana?" Yang kata orang takut hmm. ya, si ibu perawat yang di ruangan anak tersebut keluar, hmm. ada apa, hmm. ada yang rame-rame, hmm. bu, tadi, uh, kita di ruangan VIP itu kenapa bu ada apanya? Emang kenapa kalian habis masuk ke situ iya kalian kenapa nggak ngomong sama ibu hmm. kalau mau ke situ kita nggak tahu bu, hmm. saya pikir ruangan itu bebas hmm. kita mau istirahat apa nggak boleh itu ruangan khusus nah, tapi nggak dibuka itu khusus apa apanya Cuma cerca ya, hmm. boleh mas terus ada kejadian apa? Ada orang bu di kamar mandi hmm. Cuma pas dibuka, gak ada wujudnya, cuma ada suara aja, udah nggak apa-apa gitu, gagang-gang. Berarti ya. yang disitu ini mah kayak lumrah biasa. Iya, gitu. udah kayak hal, udah berteman kan? Ah, <laughs> jadi, ah, udah biasa lah. Nah, yang cuma yang perawat satunya cowok tuh keluar, hanya mm. lima ngopi belum, belum. Eh, ngopi yuk. udah yang cewek ya, yang tadi pipis di celana, kakek ah, eh, celananya ibu. Mm. Nanti udah tidur tuh si cewek mah, kita bertiga sama perawat yang laki-laki sih. Coffee lah di dapur kayak hmm. semacam tempat khusus untuk bikin susunya pada anak-anak. Kopi -anak. hmm. di situ. Awalnya oh, nggak ada masalah, enggak ada nggak ada hal-hal yang aneh. Kita ngopi, rokok. Cuma pas teman saya menanyakan, "Pak, di sini emang angker ya?" Hmm. Mulai dari situ tuh mulai nanyain angker aja di itu udah ada suara. Ada suara tik kayak semacam apa ya sendok sendok dipukul-pukul uh. ke apa gelas iya. tuh kalian denger nggak ada suara itu <tuk> iya pak kalau kalian ngomong ini pasti dia nggak terima ya hmm. kan. udah nggak apa-apa lanjut aja <tuk> tenang ada saya <tuk> saya pikir ada saya ada saya dia berani tanggung jawab lalu yes. kita cerita <tuk> malam-malam selama di rumah sakit praktek di situ cerita sama bapak itu ya bapak itu sih enjoy-nyanyi enjoy, enjoy. nggak ngerasa wah oh, ini hmm. cuma pas teman saya itu kayak orang enggak bisa gerak badan hmm. tiba-tiba diem dia cuma ngomong badannya hmm. berat kayak ada orang hmm. yang berdung si teman cewek teriak dia hmm. ya, di belakang. apa katanya ngeliat di belakangnya teman saya itu ada anak kecil anak kecil yang bukanya hancur Ya, hmm. Ada taringnya, ya. Enggak tahu lah jenis tuyung, teh jenis hmm. apa itu. Ada yang -reak. Nah, setelah kerangka itu baru teman saya bisa gerak lagi. Hmm. Nah, yang anehnya pas saya pengen kencing di toilet yang lain, hmm. saya tuh gimana ya? Pengen kencing tapi nggak keluar luar hmm. Kayak ada yang nahan, saya setelah bisa itu bisa kencing keluar air tuh, baru saya berdoa hmm. baru bisa. Nah pas keluar, saya kakinya ada yang ngalangin. kayak jatuh. kayak ada yang uh, ada hmm. yang apa sih ya kayak apa namanya? Kalau pas sejauh nyerimpung lah, jatuh. kayak ada orang slonjoran atau iya. Dia jatuh. Hmm. jatuh. Atau kata bapak kenapa? Saya? Nggak tahu pak saya tiba -tiba jatuh dia di situ bapak bilang udah kalian istirahat hmm. gak usah mikirnya aneh-aneh apa -aneh. gimana mau istirahat saya bilang hmm. ini masih panjang mas masih jam satu hmm. enaknya kemana ya terus hmm. terserah kalian nanti ya kalau mau keluar keluar hmm. kalau balik lagi gitu. harus rame-rame hmm. oh iya pak nanti saya ceritain deh yang jelas-jelasnya tapi hmm. nanti ya gitu. hmm. akhirnya di episode berikutnya dinas pagi hmm lagi itu sama Bapak itu. Wah, wow. ini semakin seru ya ceritanya. Tapi ditahan dulu Mas Azwar. Kita ah, next di cerita selanjutnya hmm. karena masih banyak lagi pengalaman atau hmm. cerita-cerita mistis lainnya. Cuman ini karena terbatas waktu Mas Azwar. Yeah. Ya? Kita siap untuk next di cerita Kanda Mengi Official selanjutnya untuk malam ini saya tutup dulu terima kasih mas aswar sudah datang ya. sini sudah menjadi narasumber cerita, cerita pengalaman pribadinya dan untuk semuanya nanti kita lanjut lagi dengan cerita selanjutnya dengan mas aswar ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh